Sem, kembali lagi bersama ngising, -ngising channel yang berbeda, not and unfaida silakan komen dan subrek, dimanapun, kapanpun ngising-share Dan brother, jadi tahu. I'm Hai hey Bro, sehat-sehat semuanya ya Mudah-mudahan sehat deh Ya, kali ini saya akan mengulas ataupun mereview sebuah sepeda gunung Tentunya sepeda gunung ini sudah memiliki nama yang ya sudah lumrah lah Ataupun sudah tidak asing lagi di telinga kita Yaitu adalah United Patrol 072 Ini sangat menarik karena sepeda ini menggunakan spare part yang cukup wah ya Cukup memadai Begitupun dengan harganya sangat memadai sekali ya kita akan mulai review dari bagian bawah sini menggunakan ban Maxis Aixson modelnya itu 27,5 kali 2,20 nah sepeda ini depan belakang itu menggunakan ukuran yang sama yaitu 2,20 puluh itu diameternya pun sama 27,5 itu bro selanjutnya itu sepeda ini juga uh, bagian apanya ini bagian pelek ini masih bawaan ya Rim Patrol dengan lebar 27 mm uh, double wall ya sehingga kekuatannya tidak diragukan lagi dan ruji ataupun jari-jari masih stainless dengan dibalut dengan warna hitam doff rotornya pun ataupun pilihan cakram masih bawaan dari pabrikannya. Seperti itu. Dan ini apa? Sumbu as ya. Ini yang unik ataupun yang bedakan yaitu udah sudah sistem tool aku, ataupun TA seperti itu. Nah, ini biasanya kan ini TA itu apa sih buat sepeda-sepeda ini ya. BH seperti itu. Nah, untuk brehabnya sendiri udah apa sih masih patrol sih, tapi ini udah bearing ya, sehingga uh, dalam penggunanya itu sangat hebatnya memudahkan kita, kita, itu membongkar ataupun pasang lagi. Kita naik ke bagian Copkit di sini ada Brexit, ataupun bagian pengereman. Pengereman di sini menggunakan Shimano MT200 ya, hidrolik udah hidrolik dan ini bagian kiri ini adalah rem depan ya bagian kiri itu rem depan sehingga rem kanannya itu di sebelah kanan nah, hand gripnya ini masih bawaan hand masih bawaan Patrol dengan satu kunci ataupun uh, ya ibaratnya satu kunci ya signal lock dan ini udah inner kabel jadi kabel kabelnya itu sudah masuk ke rem sehingga terlihat rapih dan ringkas. Ini sangat luar biasa ya. Dari tampilannya juga menarik sekali. Nah, walaupun ini bagian pedal belum di-upgrade ya masih bawaan bahan plastik lah seperti itu. Dan apalagi nih? Oh iya ini frame ya. Ini frame-nya ya. udah triple butted alloy ya, alloy alloy 6061 dengan size-nya itu S ya. Karena tinggi badan saya 160 maka cocok sekali ini untuk size frame ini. Nah, seperti itu. Dan kita ke belakang di sini kita temukan uh, bagian ini ya. Sama ini mas, uh, apa menggunakan tool echo ya. TA bos dengan ukuran 15 110 dan menggunakan trihab bawaan patrol juga dan sudah jangkrik bro itu sangat ramai keras sekali dan clamp setnya ini masih bawaan juga belum di upgrade kita kembali ataupun kita naik ke bagian ini saddle ya set post patrol ya. masih bawaan dan ini udah aloy itu e ringan ya tentunya. naik lagi ke bagian saddle ini mereknya Rock Bros bawaan dari pas beli ini sangat nyaman sekali empuk terus oh pokoknya nyaman dah buat digunakan nah di sini di bagian batangan tertulis fork single crown artinya satu oh ini ya yang apa yang kalau satu dengan trap 110 nah ini untuk langsung lagi ke apa handle handle bar ini udah lebar dan apa ini? Ada lalat, brother. Kenapa lalat ada di situ? Nah, biarin dah. Lanjut lagi ke bagian stem. Stem masih bawaan patrol. Uh, stem ini udah deket ya, nggak terlalu jauh sih, sehingga kita tidak begal pas kita gores. Masuk ke bagian pengoperan ataupun shifter. Ini shifter SLX 11 pin uh, dari Shimano M7000R. Ya seperti itu. Nah. Oh, untuk bagian remnya juga itu yang bagian rem kanan ya di tangan kanan itu itu adalah rem belakang biasanya kan kita temukan eh, kanan itu rem buat rem depan bisa tapi di seri patrol 72 ini eh, bagian kanan itu adalah rem belakang seperti itu ini tetap bagian apa handpipnya juga sama masih bawaan patrol single lock single lock ya ini sangat uh, menurut saya ini udah keren sih walaupun enggak terlalu banyak di upgrade karena ya udah mumpuni spare juga dari sprocket ya sprocket SLX m7000 11-46t Brother ini raja tanjakan banget ketika kita nemukan raja apa tanjakan ini sudah tidak diragukan lagi seperti itu di terus sampai-sampai dan ini dia rd-nya sudah slx m7000 ya long cake dan udah lock nah ini ada shadow block sehingga ketika kita mau apa ya mengeraskan rantai biar tidak loncer itu dimainkan S apa kunci locknya Rantainya juga udah gold sehingga udah hollow ya holotech juga dan ini ada chain guard sudah nempel di situ buat melindungi frame biar tidak terbentur oleh rantai dan ini sudah tentunya sudah ini apa cranksetnya itu sudah single ya dari suntor holotech dengan berapa ini 32 ya 32t ini sangat berisik sekali, udah jangkrik keras. Karya jangkriknya seperti itu, jadi nggak usah di-upgrade lagi. Dan ini paling sedikit sih di upgrade-nya, yaitu menggunakan frame guard dari bahan kayak selang gitu, tapi transparan. Dan yang paling keren lagi, ini sudah apa? Ini frame, apa, frame head-nya itu udah taper. Ya. Besar ke bagian bawah, sehingga dalam pengoperasian, tentunya untuk menemukan jalan-jalan terjal ini akan stabil ketika kita bawa lompat. Itulah fungsi taper, dan ini bagian forknya itu udah lock out, ya. Absorber lock out bisa di on-off, tentunya ini kegunaannya sangat uh, bisa kita rasakan. Apalagi menemukan jalan-jalan uh, terjal baru kita. Uh, apa on kan biar hidup ini menggunakan merek Expusion ya tadi Expusion ini ini ini ini sudah air ya udah air sehingga sangat nyaman sekali ketika kita menemukan jalan-jalan yang cukup terjal ataupun buat lompat-lompat secara sih ini sepeda ini sangat keren dan menurut saya sih udah udah cukup nggak e, perlu di upgrade lagi paling hanya setipis-tipis upgrade nya mulai dari apa ini pedal mungkin ya pedal belum diganti bisa tuh diganti pedal jadi bearing mungkin lebih nyaman lagi Seperti itu secara keseluruhan sudah keren ya IDR MTB ini dengan harga ataupun dengan dibanderol dengan harga per tahun 2020 second dan baru itu ya sekitaran segitulah Oke terima kasih selanjutnya